Selanjutnya, kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, kepada zodiak yang keempat yang sukses dan berhasil raya raya serta tajam melintir di masa depan. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini misalnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang sukses raya raya dan berhasil tajam melintir di masa depan, pertama support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang sukses kaya raya dan berhasil tajir melintir di masa depan. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperjelas suatu ramalan zodiak yang sukses kaya raya dan berhasil tajir melintir di masa depan dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartu kartunya sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama adalah Seven of cup ataupun 7 piala untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang akan sukses kaya raya dan tajam melintir di masa depan di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang disiplin, sosok seseorang yang bertanggung jawab, dan sosok yang mau melakukan pekerjaan apapun itu pekerjaannya yang dapat menghasilkan keuangan bagi seorang Leo sendiri. Di sini juga bisa dikategorikan atau digambarkan seorang Leo tidak akan pandang pilih apapun pekerjaannya akan ia lakukan dan ia akan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan menyelesaikannya sehingga di sini seorang Leo akan menghasilkan Uang yang sangat meningkat dan seorang Leo mampu untuk menabung penghasilannya di setiap bulannya dan di sini bisa dikategorikan seorang Leo akan sukses kaya raya dan tajam melihat di masa depan dan untuk support energinya adalah King of Pentacle. Secara mungkin, Open Pentacle itu diaplikasikan seseorang yang usianya sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri. Jadi, di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang sukses kaya raya dan tajam melintir di masa depan, di mana di sini seorang Leo mampu mengkontrol, mampu mengerjakan, dan tidak pandang pilih dalam pekerjaan, yang di mana di sini seorang Leo mendapatkan support dan motivasi serta masukan dari orang tua Leo sendiri, ataupun dari orang sekitar serta orang-orang terdekat Leo yang sukses terlebih dahulu kebanding Leo. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah... The world. Secara umum, word itu diartikan kesempatan kedua mendapatkan kesempatan kedua memberikan kesempatan kedua memberikan kesempatan yang lain kepada orang lain dan di sini mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi jika kartu dewat kita temukan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang Leo mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki dan seorang Leo mempunyai kesempatan untuk memperbaiki keuangan serta mempunyai penghasilan dan bisa menabung. Dan dapat dikategorikan di sini seorang Leo akan menjadi kaya kaya dan tajam menitir di masa depan. <tuh> Dimana seorang Leo di sini mendapatkan motivasi dan support energi dari orang terdekat serta dari orang tua Leo sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Ace Oppsor. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius, yang di mana di sini digambarkan seorang Aquarius merupakan sosok-seseorang yang sukses kaya raya dan tajam melintir di masa depan. Dikarenakan di sini seorang Aquarius, meskipun jatuh, ia akan bangun serta bangkit lagi, yang di mana di sini seorang Aquarius mempunyai insting dan mempunyai naluri untuk memulai sesuatu hal yang baru apabila ia sedang terjatuh di dalam kehidupan dan di dalam pekerjaan. Di sini juga bisa digambarkan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah dan tidak mau berdiam diri untuk mendapatkan suatu kehidupan ataupun mendapatkan keuangan yang, yang lebih meningkat di masa depan. Dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang pandai menyimpan penghasilan yang pandai mengirit, namun ia suka berpagi. Dan di sini bisa dikategorikan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang sukses kaya dan tajir melintir di masa depan dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi disini menggambarkan seorang Aquarius mampu dan mempunyai insting untuk bangkit lagi meskipun dia terjatuh dan di disini Aquarius merupakan sosok seseorang yang mau mencoba hal-hal yang baru untuk mendapatkan peningkatan keuangan yang dimana sini seorang Aquarius mendapatkan dukungan dan motivasi dari seorang pasangan dari ibu ataupun dari saudaranya, dan jika kartu doa kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan seorang kuris selalu mendapatkan kesempatan untuk bangkit lagi dan memperbaiki kehidupan, memperbaiki keuangan, memperbaiki karir, dan memperbaiki segala sesuatunya di dalam kehidupan dan di sini seorang Aquarius mendapatkan support dan masukan serta motivasi dari seorang pasangan, seorang ibu ataupun saudari Aquarius sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Ten of kuat ataupun 10 tokat. Untuk zodiak yang ketiga yang sukses kaya raya dan tajir melintir di masa depan adalah seseorang yang berzodiak Scorpio, yang dimana di sini seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang giat bekerja Bekerja penuh tanggung jawab, bekerja tidak tergantung orang lain. Meskipun di sini saya mendapatkan pengkhianatan dari orang lain di masa lalunya, di dalam kategori karir dan pekerjaan ataupun kehidupan di sini seorang Scorpio mampu bangkit dan melakukan suatu pekerjaan dengan ide sendiri, cara sendiri, kreativitas sendiri serta usaha sendiri. Di sini juga digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang ingin menjadi suatu owner dalam bidang usaha yang ia miliki sendiri. Dan di sini seorang Scorpio akan berhati-hati dan mampu melihat penghasilan yang dapat menunjang keuangannya dan bisa dikategorikan seorang Scorpio merupakan sosok-seseorang -sosok yang sukses kaya raya dan tajam melintir di masa depan. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of Contagel. Secara umumnya kenaik of Contagel itu seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang sukses kaya raya dan tajam melintir di masa depan dimana di sini tipikal Scorpio merupakan sosok seseorang yang ingin menjadi owner di dalam suatu bidang usaha dan di sini seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang tanggung jawab dan bekerja secara sendiri dan ide sendiri dimana ia mendapatkan support energi dan dukungan dari orang-orang sekitar serta dari orang terdekatnya dan jika kartu dua kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang Scorpio selalu mendapatkan kesempatan untuk bangkit lagi dan seorang Scorpio selalu mendapatkan kesempatan untuk memperjuangkan kehidupan sehingga di sini seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang sukses kaya raya dan tajam melintir dimana Scorpio di sini mendapatkan dukungan dan motivasi dari orang terdekat serta kerabat Scorpio sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah Ace of Cap. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Capricorn yang dimana di sini digambarkan seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang sukses kaya raya dan tajir melintir di masa depan dikarenakan di sini adalah tipikal orang yang giat bekerja yang tidak pernah kenal lelah untuk mencari suatu pekerjaan mencari pemasukan dan mencari kehidupan yang lebih bagus lagi di masa depannya dan di sini juga dikategorikan seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang ingin selalu mencoba hal-hal yang baru, yang dimana di sini berkaitan dengan perekonomian, berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan materi, dan di sini juga selengkapnya, kalau bisa digambarkan, menyukai hal-hal suatu pekerjaan yang sangat menyangkut kehidupan yang lebih bagus, dan menyukai hal-hal yang membahas tentang keuangan, yang dimana di sini tujuannya adalah mempelajari suatu pekerjaan untuk mendapatkan kehidupan keuangan dan karir yang lebih bagus lagi di masa depan. Dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang sukses, kaya raya, dan tajam melintir di masa depan, di mana di sini seorang Capricorn mendapatkan dukungan, motivasi, dan masukan, serta... Dorongan dari orang-orang sekitar, orang tua Capricorn, dan di sini Capricorn suka bergaul dengan orang-orang yang lebih tua dari Capricorn yang mempunyai pengalaman hidup lebih baik. Dan jika tarif kedua kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan seorang Capricorn selalu mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki meningkatkan kehidupan keuangan di masa depannya. Dan di sini seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang mampu menata meniti kehidupannya serta mampu kontrol keuangannya. Dan di sini bisa digambarkan seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang sukses kaya raya dan tajam melintir di masa depan, dimana ia mendapatkan dukungan dan motivasi dari orang-orang terdekat, orang tua Capricorn sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang sukses kaya raya dan tajam melintir di masa depan adalah seseorang yang berzodiak Leo, kemudian seseorang yang berzodiak. Aquarius, selanjutnya seseorang yang berzodiak Scorpio, dan selanjutnya adalah seseorang yang berzodiak Capricorn. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 4 zodiak yang sukses kaya dan tajir melintir di masa depan, semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.